ya ini kita 12 menit. Sopit tukulah. Sopit tukulah. Ada apa, -apa sih dengan AKM ini? Mau kita lihat ya. Oh eh. Eko Ju. Mama Eko Ju. Wih, Bapak Asasi. Bisa gitu tuh ya Itu maksudnya emasih guys, AKM itu apa? Bukan ketuk gitu, namen itu ya Bukan ketuk namen itu ya Oh ini dia gitu momen-momen Oh iya Kalau apa, oh ya tuh role apa, guys? role <laughs> apa, guys, dia kalau misalnya dimulai? Udah 10 kali lihat ya. Kan kalian udah lihat di banyak tempat. Ini biar kita tidak spam ini lagi kita, ya, guys, ya kita, kita tonton. Branding, kita juga mau tanya untuk prediksi kalian berdua untuk grand final kita. core kepada siapa dan berapa-berapa? Dari aura. Aku sih karena kawanku udah taruhan, potong titit. Hah, <kazit> ya, hanya ngomong gitu, guys? Hah, ini tuh? Hambu kan FL, guys? Hambu nggak enak. Hah, apa? Oke, oke, potong. Sembah nah, Masih ada keluar ada siap Di begon. Terima ya, kasih ya. Ya aku seneng banget sih lihat ini, lihat uh, di, dia di begon itu. Udah habis? Oh belum. Momentum Nimo TV Bapak Eko mainnya <SILENCIO> <SILENCIO> banyak ya kata-kata ya bot spam ya yuk ya, ini ini yang vote dia tapi ini komennya bosan semua buat semua aja Hai punah <tuk tangan> punah punah mampus nantus hapus terus masih kita udah balik tuh lagi Masukin bayangan muas bayi banget pokoknya <tuk tangan> Antim gitu. main sama cewek. Kayet. 10. Oh, MJ tuh keluar setelah itu. udah decmakes ya. 21 Kok ada Kak di WhatsApp? eh, eh? hehehe. gua lupa, gua nggak ada burung. potong tit. kaya tinggal di mana sih? Oh, di gitu. Oh di Bandung. Gimana bahasa Bandung? Kumaha. Kumaha damang. Damang beleguk gitu loh, Beleguk apa sih eh, guys? kasar tahu, oh itu, oh, oh itu kasar astagfirullah, kasar orangnya emang kasar orangnya, nggak, maafin ya, apa ya guys ya? Eh <laughs> banyak istri, Jadikan aku, apa jangan jangan suka mati, oh ini no, aku tahu aku tahu. Aku tahu yang ini. Oh Suara kenapa? Oh tuh bodoh. Tampun, tampun. Tampun, tampun. Aku <laughs> Aku tahu ini sering banget di apa di tag aku. Yang kedua. Eh. <laughs> Iya <tuk> yeah, Langsung kena ulti ya guys ya Follow <tuk> me <Volumenya> gedein Ya udah <tuk> Babi emang guys Babi Cing. Apa sih Ngadu coba pengharuman kata <tuk> Woi babi Headsetku ya Kecil soalnya nih Kayak headset. Kenapa ini ya? Ilfil lah dia ngeliat neto Gak bisa yang kayak gini Tukeng Kimo main gua ke balik mobil gue! jangan. Lah. bisa Ada musuh ada musuh ada musuh. Musuh musuh Musuh musuh. musuh. Musuh apa main gak Oh kita pakai oh coklat kita pakai Astaga Oji thank Oji. Oh iya Aku cuma <laughs> ya ampun aku cuma iseng sumpah ya, sumpah aku, sumpah. aku, aku cuma falsis <laughs> <isen> aja sih <laughs> ya Allah <laughs> eh <laughs> enggak, enggak, enggak enggak eh aku cuma iseng serius serius aku tadi mau percaya ibunya yo <laughs> lihat <laughs> sama sudian minuman kok ada orang kok ah sampah kok aku lagi so okay. serius kok <laughs> <laughs> Aku mau coba. Ya Masih kau nemu mesin? Ah. Bakar-bakar, bakar udah. Bakarnya, bakar ya, bakar-bakar, bakar. Bakar-bakar, coba, bakar-bakar. Ini mbak Antes. Eh, kenapa? Ayo! di bawah, di bawah, di bawah, di bawah. Eh, ini suara apa? Eh, udah, udah, udah. enggak enggak mau PARA GONKAR PENGENGARA SAFU HII buat gua ini kita kita kita kita bawa bandar cok jangan ini lagi udah-udah wihihi yuk yuk lu jangan jangan ngomong kotor co ada anak <tik> gua <tik> <Ha! Maaf. Maaf. tik> Oh Allah the Almighty Wah tot, kok lu gantengan hari ini? Biasa aja bos, gak usah kok tot tot tinakui anjing ya, jing kontot. Anjing kontot yang kuat. Aku tahu yang ini. <laughs> aku bisa lihat anjing tokek ini. Bersuara. Oh apa apa aku aku dipanggil panggil. Aku di ina ina ya. Jeng <laughs> tot dulu. Jangan, jangan, jangan. Apa ini, Angga? Yang nggak, nggak bilang lagi. Ada kenapa ya ini ya? Net keren ya, nggak usah kalian kayak gitu sama aku ya. Angga ya, cabut, Angga cabut. Berminat kehidupan? ya guys ya, ingat guys ya, yes ya walau badai menghantam kalian kalian jangan pantang menyerah guys ya walau burung kalian masih jomblo eh. terobos saja guys ya masih banyak lubang-lubang yang beredar di luar sana oke okay. <tuh>